Selamat pagi semuanya. Pompa masih di Kota Tasik. Mumpung lagi di Tasik, kita cari sarapan ya. Kita cari sarapan. Kebetulan di sini tuh ada kupat tahu yang enak. Namanya Tahu Kavita. Ini tuh ada di Jalan Tarumanegara tepatnya. Pokoknya kalau misalnya nyari Tahu Kavita tuh patokannya ada Pul Damri Tasik Malaya gitu. banyak lama ya lapar kasian, tadi. udah lapar dari tadi ya. Kasihan. Ini kita langsung aja Eh, Kabita tuh kalau bahasa indonesia tuh apa sih? Menggiurkan gitu Jadi kabar tergiur, tergiur gitu. Jadi kalau misalnya udah makan kupat tahu ini tuh yang lihat tuh pasti tergiur gitu. Jadi kayak gitu ceritanya ya. Mungkin e gitu ya. Kita tanya aja ke si ibunya langsung yuk Langsung salah. berapa ya. berarti ini yang ketiga? Ya. Nah, tamang, nah, yang, yang, yang, oh, diantaranya yang m bu kita mau bisa berapa? Berapa sehari bisa nggak habisin berapa? Ketupat pak sehari bikin 150. 150. Kalau untuk kan? itu N, eh, N baru 200. Jadi kalau misalnya 200 240004 bisa habis. Kalis siang tutupnya jam 12. Oh, jadi tutupnya? Eh, berapa? Jam berapa? Jam 8. Jam 8. Oh, oh, kalau misalnya ya, masih ada, jam ya, 12 masih ada ya? Ya, kadang jam 10 udah oh, habis. Oh, gitu. <laughs> itu, itu, itu, itu, Cepet-cepetan gitu. gitu, cepet -cepetan <laughs> gitu. Ya. Oh, no. Oh. Ini ya, tangunya mau yang kering, yang tenang. Oh. Boleh mau yang agak kering. kering. kering. kering. jadi kalau kalian kertas itu wajib harus punya keempat tau. Soalnya kan keempat tau itu adanya kertas. Sebenarnya sih di Singapura cuma kita lagi dikasih itu ya tau yang ada aja. Kebetulan gitu. ini tempat yang lagi hitsnya saya ini keempat tau terbit. Kira-kira kita unboxing ya, kita anuksi. Jadi tabungnya itu tuh kita tuh bisa request ada tau yang mau kita mau yang kering sama yang agak basah. Terus si bumbu kacangnya juga ini ada kental, ya. kental kita coba. Hmm. Jadi si ketupanya itu lembut sama bubuk kacang juga dia di ininya halus halus banget ini juga. Gak ada rasa-rasa Jadi si buku kacangnya tuh Di tepuknya harus banget ada kacang-kacangnya gitu Terus ketepuk-ketepuk juga lembut aslinya Kita, kita coba pakai sambal Sambal coy Kita wow. kuncurkan lagi soalnya biar menyatu dan saya juga biasanya kan kalau di kita suka sering beli di Bandung tahu warna kuning enggak, warna putih kita tahu putih Iya, tahu putih. Ya, putih kita tahu putih ya kita coba peran lagi kita coba pegatkan sekarang punya coy pendoi lah perpaduan ke tempat yang halus tahu sama ininya bumbunya mantap banget. Soalnya pakai kerupuk, Taburin punya, ini enggak pakai brokuleng. Bán udah masuk di mulut itu bisa satu yang di mulut tuh, mantap yeah. perpaduannya tuh yeah. Atau Kabita Jalan? Ini jalan, Tarumanegara, rumah negara Pasokannya tempat tempat, Pulau Masih Sudah, nanti dicentumin Teman-teman, hmm, udah habis semuanya. kamera udah makan, saya udah makan. Pokoknya kita bayar ya. Ya, Oke. Oh. Pas ya, Tapi Ya. Ibu di sini berapa? Ya, nanti tadi itu ya, ya, ya. ya. bu ya. oke teman-teman buat konten sekarang cukup Makasih udah nonton juga jangan lupa di support di subscribe di like di comment and share ya jadi sekarang juga ini udah dari sini pom rencana sih mau ketemuan temen di kafe yang hits katanya ya kita ke sana kita langsung ke sana sehits gimana kita ngobrol Kopi cantik lah uh. ya Kopi setitik gitu, biar enggak bodoh Jadi, kita langsung aja ke sana Makasih juga udah nonton ya Let's go